Kita orang ini baca neka, huh, huh, ya huh, huh, huh, huh, huh, huh, huh, huh, huh, Rini Kono itu artis portal, nggak jaga cuma. Kembali sama saya, saya dengan tante lalang artis Makarina. <tik> Halo 231 Saya dong. Ih Halo 405 Ih nonton <laughs> <laughs> baca kok itu gak baca, ini mamanya ada minung, kan, yang ini. Oh. bilang halo itu baca itu halo 400 berapa empat ratus tiga <453. laughs> Halo 607. Berapa so lebih tambah? Berapa sapa dulu dorang? Ini. Tuh kepinduk udah mau. Mengaji. Hari ini mengaji. Hari ini mengaji. Ini hari Sama. ini hari mengaji. Masuk di berapa? 3. Se-Iqra tiga so, tiga. Sama tiga Hari Iqra 2. Eh, ini ikro dua, baru mau ikro tiga coba ambil kamar ikhrok, mak mulai baca baik sampai di ikro. Oh, kamar halo dia Ali, halo aku oh. kamar? rumah, bisa belajar, baik abad, baik apa kira? hmm betul rafanya ada mabot, main